abis itu karena gue tahu produknya apa karena gue tahu dia suka apa gitu gue bisa push produk yang sesuai apa yang dia inginkan ke orang yang tepat gitu. Pudit simpel. Iya dong simpel ya. Gue gue gue share aja lah ya. Kayak boleh share screen deh. Biar journey sama Aninya cyclenya itu gimana sih? <tuh> Ini tuh pudit simpel kayak gini nih gitu. Oke. Eh. Ya lo bisa datang dari mana aja hmm. lo pengen, pengen, pengen datang dari mobile devices iya aplikasi oke datang dari dari website dari website iya datang dari sosial sosial platform Facebook Instagram iya datang dari e-commerce website iya datang ini kan data points tuh berarti dari sebelah kiri ya lo bilang datang sebelah tuh kiri, ya sebelah kiri betul sebelah kan? datang ada yang lewat mobile beli hmm. di e-commerce hmm. journey manapun Journey manapun dengan mana -mana. Jadi manapun lah eh uh, Ini kan ini ini ini versi-versi broadnya dalam dalam yeah. pikiran gue untuk mensimplify gimana sih customer journey itu gitu. Ya. Yeah. Buat mensif buat mensimplify, mensimplify banget nih. gitu. Nah terus ada data CRM disitu situ ya, data yang udah dimiliki. Kemudian ada DWH ada data warehouse gitu ya. Data warehouse. Data browsing. Data warehouse. itu biasanya. Pembahasan orang data tuh, yang tadi gue bilang. Data nah. manajemen disebut, ya masuk dalam data browsing. Nah, ini kan semuanya data, bro. Iya, sebelah kiri ya. Semuanya sebelah, -sebelah kiri data, masuk dari, dari multiple touch point kan. Touch point mana aja gitu. Sebenarnya itu cuma satu orang. Dia orang yang sama hmm. bisa masuk lewat Facebook, bisa masuk lewat Google, bisa masuk lewat search, bisa masuk lewat email, bisa masuk lewat mana aja, lewat handphone, lewat mana aja, jadi bisa lewat mana aja. Nah, terkadang kalau gue ngeliat nih per platform makanya gua bilang tadi silos ya gitu. Ya. Hmm. Orang itu gua kenali per platform. Jadi satu orang ini di data yang gue punya itu ada lima, gitu. jadi lima, nah, ya. satu orang gitu. Hmm. gitu. Jadi bengkak. Iya bengkak. E, ya, jadi, jadi angka aja misalnya satu orang dia masuk dari semua touch point artinya kali lima gitu. Benar. Pada saat gua ngitung ujung data. Akhirnya, kenapa angkanya gede banget gitu ya? Iya, jadi, iya. gede banget ya, art, gua, Artinya, gue harus membagi lima. Kalau itu harus membagi lima, Kalo, terus gue tau dari mana, terus bagi lima gitu. Ada aja customer yang masuk lewat satu touch point, ada aja hmm. customer yang masuk lewat dua touch point. Nah, gitu Nah, ini dalam itu memang pikirannya gue, pikirannya tempat gue kerja. Sekarang makanya gue ke sini adalah buat mensimplify itu gitu, jadi. Uh, ada satu platform penengah yang namanya customer data platform tadi pertanyaan gitu kan? Itu dia. Uh, customer yeah. data platform yang bergerak di semua funnel mm -hmm. yang di semua di di, di semua lini funnel dia, dia dia dia dia bisa mendata dia bisa bisa tahu data upper funnel middle funnel maupun lower funnel gitu. Soalnya datanya masuknya ke situ semua nih gitu. Jadi ada konektornya kali kia kalau bisa yeah. istilah simpelnya ya. Nah ada konektornya ya, tarik, di dalam satu tempat, dan kemudian bisa tempat itu diolah. Diolah jadi dulu ya. Kita mengolah gitu. Di cleansing lah kalau istilahnya, di pre-processing. Nah, nah kalau di gua tuh bilangnya profile stitching namanya. Profile stitching. Jadi, jadi yang lima itu tuh dijahit jadi satu, terus dapat satu single customer profile. Nah, si Memolah journey ya oke. Okay. Uh -uh. Gitu. gadget simpel kayak gitu tuh, ya, ya, ya. gadget-gadget. Jadi, jadi tadi jadi, yang istilahnya tadi itu semua yang tadi gua sebutkan tadi mungkin dari ada yang datang dari iklan retargeting hmm. uh, masuk ke tengah di dalam. Ini kan berarti ini ngomongnya arsitektur di dalam kampanye kan, Kia? Ya? Hmm. Yang yang artinya ini dimiliki oleh sebuah organisasi sebuah harusnya, oke? Okay. Ini satu organisasi dan dan ini enggak cuma marketing doang di sini ada IT, ada analisis, dan ada bener, data, bener. ada macam-macam lah gitu. itu yeah. putih it, put it simple kayak gini, in yeah. simple Ini ini habis itu And, uh, baru marketing masuk nih gitu. Marketing masuk. Oh oke okay. orang yang gue udah segmentasi ini gue mau push lewat mana? Karena gue tahu dia beli produk apa, karena gue tahu dia datang dari mana, karena gue tahu <coughs> udah tahu dia interestnya apa, gue udah tahu behaviornya kayak gimana, rumahnya di mana terkadang. <laughs> exact ini adresnya Iya Karena gini. kan ada Ini kan histori belanja kan Transaksi ya. Ini ada transaksi ya. hysteris, gitu. History gitu History Ada data pengiriman kan gitu Dan enggak cuma itu aja Dari device ID pun juga Bisa kebaca dong gitu, Benar gitu. Iya Kalau lu Gue ingat Gue ingat stories lu tentang uh, Accounts.google.com gimana, <laughs> gimana Google tuh mengetahui Lebih lebih Benar lebih Itu banyak. Attribution kita uh, itu dilabel sebagai orang yang suka belanja, orang yang suka betul. nonton, dan lain-lain gitu Gue mau nambahin informasi ini satu. Nah, apa tuh nih? Pertama kali lu beli Android devices, hmm? lo login pakai Google account lo, ya. GPS-nya nyala, location history-nya nyala. Jadi, matiin, jangan lupa. Itu, itu, itu, masih, <laughs> nyala, nah, itu masih nyala kan, nih. Ini sekarang masih nyala, kayaknya. Itu, itu default, default ya. Itu default. Oke, okay. how so, to turn, gimana matiinnya? Ki itu kan ada di, itu di Google tadi. ya, di, kaos, iya, kaos, di, Google di Google account, account ya. Oh iya, itu, okay. itu di setting di, aja ya. Oke, okay. di di sama di personalization, oke. di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di Banyak di di di di di di di di di di ya macam lah gitu nah abis itu karena gue tahu produknya apa karena gue tahu dia suka apa gitu gue bisa push produk yang sesuai apa yang dia inginkan ke orang yang tepat gitu orang A suka produk apa orang B suka produk apa orang C suka produk apa gitu, gitu jadi ini ini marketing baru masuk nih itu yang lo lakukan di CDP itu yang gue lakukan di CDP CDP kalau arsitek arsitektur sim simpelnya tuh kayak gini kayak begini ya oh so, dan nanti sehasilnya akan dipakai oleh multi division <tuh> kan, tim produk, R&D perhaps product. ya, yeah. Oh gitu. Tepatnya real sih kayak gini. Oke. Okay. Ini kelihatan dari arsitekturnya kan ini menjadi integrated uh, sistem ya buat digital activity mm. dan bisa dipakai oleh nggak cuma kegiatan digital tapi juga ke seluruh divisi sebelah kanan yep. kan? eh hmm. uh, Kalau dari barangnya tuh kayak gimana sih? Gue masih belum bayang sih operasionalisasinya Kayaknya kalau misalkan dari, dari dari bahasanya kayak kayak ribet banget nih. Iya oke <laughs> kayaknya Kayak uh, susah banget nih. Uh, ya bisa bisa bisa bisa. Barangnya kayak gimana? Barang gimana nih? Barangnya. Um, nih gue share ini dulu ya lah ya. gue share ini boleh, boleh boleh boleh uh, boleh taksonomi dulu tadi biar biar jelas tuh gimana boleh jelas nih. eh ini tak ini bahasanya lo kenjar ya. taksonomi ya ini bahasa gitu. <laughs> ini ini integre, integrate integrate integration ini nah gitu jadi uh. Uh, tadi tadi kalau kalau kalau kalau tadi itu arsitek ini, ini ini ini ini real case nya nih gitu dari web biar udah kebayang dapet, ya, biar kebayang ya. ya. Dari web udah dapat browsernya apa, aktivitinya apa. Browser dapat, ya kan? Divas dapat, oke. Event session dapat, okay. Even ya kan? Event session dapat, gitu kan? Kan dari dari dari web nih. Loyalty ini mungkin siarem atau ya loyalty program yeah, ya membership ya kan? Iya loyalty program ya membership, gitu. Berapa monthly spendingnya, points berapa, rewardnya apa, gitu. Transaction, ya, berapa kali transaksinya dia, gitu. Pemprov yeah. produknya apa, gitu. Customer care itu uh, hmm. lo komplainnya apa, gitu. Dari yeah. panah dari panah apa enggak? Ada. Lo nanya apa, ya ya. Yeah. Redeem redeemnya apa enggak? Ada yeah. cerita apa enggak, gitu. Nanya produk, gitu kan? Yang selama ini ini ini ngumpulinnya mesti meeting berapa kali dulu ya? Iya, <laughs> yeah, ya itu tadi eksklusi itu tadi yang banyak <laughs> yeah. itu tadi. Gitu Itu. Gak usah gue tunjukin lah yang <laughs> kayak gimana. dan itu pun juga masih silos gitu Iya, iya. oke okay. terus tadi pertanyaannya adalah uh, platformnya kayak gimana sih gitu kan mm. oke okay, hold on um, mm, oke okay. nah gue login dulu ya ini gue stop screen terlebih dahulu biar password gue ketahuan nggak nggak nggak gitu. Data <laughs> <laughs> privacy ini guys privacy. Kita harus, yeah. harus aware. Oke. Okay. Jangan sampai nanti ada yang ngebobol akunnya Rifki nyalainnya kita nih <laughs> nggak ada. Wah ini deh ini dia, ini masuknya kayak ini lo udah login now gue login oke okay. itu nah uh, lu butuh ngeliat website dulu gak sih apa sih si Mero itu mana si Mero itu kayak statement yang di oke okay. waduh Mero io. gue jadi jualan Gua... produk nih jadinya. Oh iya karena emang cashnya DP gak banyak ya gue kemarin tuh nyari siapa yang bisa jelasin buat CDP ya. Wah ini... Ya, Lu sempat nulis kan gitu? Iya, gue sempat nulis DMP, CDP. CIDMP, CDP gitu. Hmm. Apa bedanya CDP sama DMP gitu kan? Kalau asal di E-Fail. Dan soalnya pemain di sini kan siapa siapa aja, Ki. Maksudnya kan kita tahu lah beberapa tadi yang disebutin Self-Force, gue juga hmm. mungkin ketemu beberapa perusahaan, mereka bilang itu CDP, tapi kita tahu sejarahnya kan mungkin... Eh, dari CRM kan kuatnya kan dari Kalau ini mungkin langsung ke CDP kan? Ini straight from CDP. Ini kita gak ada sponsorin ya, guys? <laughs> <laughs> <laughs> Belum kali gak tau nanti. <laughs> amin, amin, amin bisa, nah, bisa. Oke, okay. data governance 360. Iya, nah, ya gitulah. Jadi stitching uh, uh, ya, jadi ke sim really simpelnya hmm. ya, ya kayak gini gitu. Iya, iya, jadi dibuka YouTube jadinya. Uh. Kalau uh, gue pikir perusahaan Jepang lho, bukan ya? Karena bukan. Memang, memang filosofinya ya. kuat banget di ini ya? Di labirin itu tadi. Barangnya itu Karena kita labirin itu. melakukan customer analysis ya kayak labirin, journey Iya susah diikutin. Nah, kenapa labirin? Soalnya pada saat lo di dalam labirin, lo bingung. Bingung? Ini keluarnya kemana? kemana? Nah. Tapi kalau lihat dari atas, kalau oh, lihat dari helikopter view. Helikopter view. Nanti nah, kan saya Nanti nanti lo ngambil aja lah di ini ya di YouTube gitu kalau lo pengen ngelihat gitu kan. Berarti di YouTube Mero channelnya ada ya. Oke, okay. ya, ada channel Mero customer data platform. Mero customer data platform. Oke. Okay. Terus um, Nah. Balik ke sini. Ini uh, ini website apa platformnya Mero, Si yep. sih CDP si, si ini gitu. Nah. gue awalnya pengen pengen ngobrolin dulu datanya apa aja. Kita lihat datanya apa aja ya. Kemudian apa aja yang dikonekin gitu. Ini datanya data ini ya. Ini data, data nama ya. Bukan data dummy, ini real. Oh, real, wow. Ini real data. Gak apa-apa ya, apa nih kita kita lihat. Gak apa-apa. Ini apa, gak apa. ini, <laughs> ini kelihatannya juga ya. Foundernya apa? Founder uh, si foundernya kita tuh si Pavel dia bikin website dulu waktu di waktu dia, dia tinggal di Bali gitu, kan. Namanya gadu-gadu. Ini website barang, dia. Ini website dia. Jualan oh, okay. Barang Indonesia di Change Republic gitu ya batik wow. lah, ya apa ya silver lah ya wajar gitu. Cool. Kita malah gak, Mengaku ini ya, eh sebentar, tunggu gurita. Nanti ada, oh, ada, ada itu. tunggu. <laughs> nah, yang tergut pakai ini, nih, Indas. Ya, jadi, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, real ya, bakul. Iya, nah, Jadi, ini real nih, gitu. Nah, hmm. di gado-gado di ini, nama websitenya gado-gado. Yang kita yang di itu adalah email, ma, email, email, email, email, email, email, POS. email, email, email, email, email, email, During Profes Teaching kan, terus ada blog satu blog blog ini namanya better gitu ini blog doang gitu buat apa buat buat ngasih informasi informasi aja. Kemudian ada e-commerce site namanya Gadogadot.cz. Nah di sini aja. Gadogadot.cz ya. Cczet ya. Czech. ya. Keren banget. Nah ini aja. Ada beberapa plat, ada beberapa platform yang berbeda nih gitu. Ini hmm. kalau di Google Analytics nggak usah ngomongin email prestasi observasi. Hmm. Ya. Di dua ini doang nih. Kalau di Google Analytics namanya cross, uh, namanya, uh, namanya cross uh, uh, cross web tracking. Di Google Analytics ya? Uh -huh. cross, cross domain tracking sorry. Oke, okay, jadi betul. dia ngetrack dari beberapa domain yang berbeda. Oke, okay. di sini web analytics data, ya, ya. Hmm. Nah, terus ini ini buat, ya. buat buat buat ambil event dan session ya, berarti ya. Buat ngambil event, buat ngambil session, <laughs> buat cookies. cookies ya. Cookies juga. Tuh nah, Terus uh, ini agent uh, apa again, di dua ini doang nih? Hmm. itu aja. Di, anal di Google, nanti udah susah. Soalnya kan, hati harus mengkonekkan meng dua, dua apa dua dua source. Kan? Dua source. Gimana dengan PrestaShop Gimana oh, dengan lagi. email marketing? Gitu Nah, gitu lah. Jadi, dikonekin ini dulu. Kita ada empat konektor di sini. Nah, si. Terus, destinationnya ya yang, yang, yang dipilih kemana nih? Begitu <laughs> datanya udah connect, terus bikin segmentasi, terus mau ngirim ke karena kita juga okay. kita juga kita kita, kita gak pengen jadi kayak apa? Karena karena kita basic adalah marketer gitu kan. Hmm? Kita nggak pengen ini masuk ke kita nggak pengen ini cuma jadi uh, data doang gitu. Jadi yeah, gak gak mau gak mau nggak mau jadi ya udah wadah doang, naro doang gitu ya. nggak ah, pengen cuma uh, apa? bisnis analytic tools namanya gitu yeah, Iya benar. Ya. Nah, gak pengen jadi itu doang nih gitu. Oke lo ngeliat performance ya terus apa? vortex gitu. ya, nih Vortex-nya yeah, yeah. gitu. Makanya Kita uh, Ada Destinations Destinations-nya ini Lu bisa download Datanya jadi CSV Lu bisa push ke Facebook Buat bikin custom audience si Lu bisa ini, push ke Google Ads Buat bikin similar audience lu Langsung bisa... Langsung ya Ki ya hmm. Jadi mentahnya Taruh CSV Let's say Tapi langsung bisa Dipakai ke uh, Running Facebook yeah. uh, Look like Oke okay. yeah. Jadi bisa di CISV, CISV biasanya kalau kita mau, mau ngirim ke apa ke programatik misalnya yang harus pakai CISV file gitu hmm. kan. Atau platform-platform yang belum ada API-nya gitu misalnya. Yeah. Iya, pentah ya. Iya, eh, pengen-pengen diolah sendiri kan pakai Excel seeds? Siapa tahu, lu jago banget sama Excel Seeds gitu kan. Iya, yeah. bener Dan gitu. customer terus Facebook, Google, terus bisa uh, kirim apa email, email, bikin email campaign di MailChimp gitu kodenya simple sih yang kayak gitu. Jadi yep. ini konektornya gitu. Jadi source sama destination. Source atas, destination bawah, ya. ya. Destination bawah, gitu. Nah, itu ada event. Ada event apa aja? Uh, event itu, hmm, event yeah. itu apa-apa aja yang ada di de pada saat sumbernya connected ini, gitu. Hmm. Activity apa aja yang, yang ada di dalam situ, gitu. Iya. Yeah. Soalnya klik uh, on link, email chain, gitu misalnya. Jadi lo ngeklik, apa, ngeklik dari uh, keper Melchim berapa yang ngeklik, gitu kan. Iya. Yeah. Terus berapa yang bikin prestasi account, gitu. Berapa yang ngebuka email marketingnya, gitu kan. Nah, uh, apa, berapa yang uh, view page di web, gitu. Untuk yang mau, tadi, misalkan yang tadinya dia uh, klik Melchim ke webnya, gitu kan, ya. Itu <tuh> di dalam Melchim. <tuh> hmm, nah itu, itu kan jerninya tuh gitu nah event ini adalah aktivitas apa aja yang dilakukan dalam satu platform tertentu dalam satu source itu tadi yeah. gitu